Atau kemarin ujiannya diunjukkan ini nah Mana ya oh, Kok bintang gak baca? Bintang Oh ya e kamu mana? Untuk ganti tab ya eh. New tab eh. ya okay. Iya ganti tab Kok gak baca ya? Skip sekuen Sub bintang, ah oh, sub bintang Nah katanya dimain itu gak? Nah matikan dia kan? Dwan? di Tangerang yang ini, nah, filetnya malah, oh, berarti... returns one exit status status status mungkin ada CPP dulu, apa namun itu ya. Nah, tadi tuh belum piperin nih malah ya. Oh, harus CPP juga. Yo, cukup pemeriksa. Yo, pemeriksa. Screen sharing tuh. Screen sharing. Apa yang beda? Rasanya gak CPP-nya itu. <laughs> Iya ya. kan, nah, antetelah si Ah, ayo, oke, okay. Run. Eh, oh, dah. yang yang main Cpp nya belum pipi ini Ke, oh iya, iya, iya, Selesai, selesai. Ya, ya, oh. ya, eh. Ah, aduh, Cpp tuh ah. C plus plus, maksudnya nutupi. Oh, waktunya you know, kan, wai bahaya kalau Wi-Fi screen set yang kati Not CBB ketahuan nah, siapa so. aja. iya, oh, mana, <laughs> apa pacaran aja. Iya, ini nih? Aman kalau nanti kan? Iya, tapi benarlah, coding ini nih, guys. Coding ya, benarlah, memang. dia tuh ngunci ini nih, kan. Jadi udah diexecute-nya di main cpp-nya tuh. Kan sama di rerun enggak ada. Ya. Nah, berarti kuncinya file itu di tab itu kesimpulannya harus harus ini berextension cpp kan? Heeh. Hmm. Berendingin xcpp. Heem. Nah, itu. Dinamo ion lalo. Nah. Jadi compilation file itu error. Apa dia alasan ini? Return 1. Oh, ini Kak, benar Kak. Return kembali ke pertama. Yo, dia, dia karena dia ngebacanya cuma ada .cpp baik kan. Nah, sementara di main cpp itu enggak kate olehlah sudah ada soleh sama bintang tadi, dia nggak nganggap itu sebagai sintak kan. Yo. Nah itu kesimpulannya Analisis ininya B Itu bikin saya analisis itu kan ngapo Itu tidak oh, apa-apa ya, Yang pipi screenshot tidak apa-apa eh? Pertama kali Aha. saya coba Dia <laughs> Belum di rename Nah itu itu Algoritmenya kan istilahnya Nah dijelaskan berarti itulah pada percobaan pertama itu tidak file apa kode program tidak terkompil karena belum ada the cpp tadi. yo Kalau perlu pipi screenshot yang output yang bawah tadi tuh. Oh ini Error-error. Kan? Oh, yang bawahnya juga? yo yang error-error pipi tadi muncul tuh kan? Nah itu jadi pipi tuh nyobain arti. Hmm. Yang yang sebelum dikasih cpp ini, nah, sebelum Dikasih .cpp Nah, oke okay, kan. Nah, pipi screenshot yang bawa-bawa error tadi. Nah, ini. Oh, pipi, pipi screenshot. Nah, itu. Dapat saja diangkat ini. Oh, Di Diangkat rasanya. Bisa, ya? Oh, iya, bisa, yo, Nah. Pipi screenshot. Nah, ini jadi, Cak, studi kasus itu kan. Yo. Nah, screenshot masuk ke jika tidak ditambahkan extension maka akan muncul seperti ini. Nah itu. Jika tidak mm -hmm. ditambahkan X macet tuh Extension. ekstensi ekstensi T. E, N. C. Titik .cpp ekta e n s i ek ek te x t e n s i x t ekstensi e k s t e n x-nya hapus bi ekstensi nah ya jika tidak tambahkan ekstensi spasi titik cpp maka compiler akan muncul error seperti gambar berikut ini. Nah, itu kan. Nah, pipi tampil kayak yang benarnya dulu. Ini, Kak, ya. Hapus aja, ya? Yang... Benar. Yuk. name Kak, tadi. Nah, yang min CPP, pipi screenshot dulu, Kak. Yang... Sudah. Sudah, ya. Eh? Mm. Yang, yang, yang min CPP yang dia ada yang slash bintang tadi. Oh beda selain salah-salah nantar kak, slide yang itu... ada kak, ada tiga slide sebenarnya kak Nah ini pipis screenshot dulu bukti bahwa di main cpp sudah ini Eh uh, bentar kak buat yang pertama dulu kak ya Iya Coding yang pertama Mana coding pertama C++ tutorial home Hello World itu kak, Ya, ini yang dasar kan. Di sini ada, ada kesimpulan kaya? Apa ada kak kesimpulan di sini kak? Yang, yang ini, Hello World ini. Yang pertama. Ya Hello World ini. Hello World ini, pipi hitam ini apa ya? Terjemah ke yang intro itu menurutnya kak. Yang mana ya? Yang output, e output. E e yang output. Oh ya, tiga sekolah terjemah deh ya, Google Translate. Ya. Samo nih, ya, kan. aneh Oh, yang ini ya, Kak? Iya. Check out object. Iya. Ini di Selesko juga, Pak. Yang mana? Yang ini. Seles. Oh, Seles Bintang. Ya, Seles Bintang juga, Pak. Oh, bikin Biar saya dia... yang tadi ya? Iya, bagaimana pertama ya? Tiga tab oh, tadi ya? Habis itu dari mana? Iya tiga tab ini kan? TRBU, yang TRBU TRBU tadi kan? Siapa yang dari sana? Oh variable CPTP. CPTP. tadi na tadei, juga, kayak Ih, ih, ih, ih, ih, bisa ih, oh, ih, bisa, bisa. Nah, ini screenshot juga. Sudah, sudah, Ya main C, P, P, ya, Kak. Gimana, Bu? nih tugasnya? Ini gak ada ya? Ini gak apa? Tugas apa lagi? Habis ya? Habis ya? Lagi oh, tuh minggu lagi nih ya, Bu? T, S, pelajaran apa, UTS. UTS apa dulu? Pelajar nol, nih? Yang ini nih, IT nih. Kalau galau, katanya juga. Oh ini urutan, urutan bintangnya wih, Bi. urutan bintangnya lain 11 terbalik itu, bintang lo baru slash, ayo. Jadwalnya sesuai yang kemarin tuh lah, jadwal uts -nya.